Cepat Ka Tinggal Sen Ka E L E a e eh dah tambah u rat Baat. berat b a b ke mana belum no. terus-terus oh, ini hmm. Cini. B arah A T A Berat Enggak-enggak nggak ada a, a us, Mobil M O Omo. M Omo B Ibi B B I B L Kambar L Bil Mobil Eh Yang mana? Yang ini apa yang ini? Eh Yang ini apa yang ini? Ini sama aja itu. eh Mobil mobilan oh, tambahin da. ini ini garis ini garis di garis oh, ini min min min tambah min mobilan Oh, ampun. Cuman segitu, ya ampun cuma segitu baruan cuma dua ya b b oh ah. deh oh oh oh oh m -o, o m, m. Oh, more. Oh, more. B I e. B. B L A -la. L A Sambah L. Sambah. L A Nambah L Nambah Mobil, mobilan Mobil, mobil, mobil. Mawa, Bawa, bawa, bawa, bawa Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Dikabung D-I-D D-I-D D-I-D D-I-D Lomini masih ada D-I-D eh. Oh yang ini D-I-D Ya Ya Belum Masih mobil-mobilan ini Oh iya, ini tadi Ini tadi Nih an ya. B I <tip> Ini Iya <tip> oh, ya. <tip> Ini belah D -D. Uh, D -D. D -D. Nah. ini apa ini G, A G, G G, A G, A A. Ah. Ah. G. B. B. Dah. A. Eh. Hmm. E. Kita tambah digabung dengan the ED. Duh. Den hmm. eh, yang ini. Nih, ini. muat. Di sini. ada ini masih muat. Apa pula enggak muat. ini udah siap ini di sini. Ya, kalau enggak ditulis, mana mau siap? B, D, E D, eh. <laughs> D lo <tip> besok Oh ini.